mendapat pelecehan seksual dari ketua KPI yaitu Pak uh, Pasim Masari. Ya beberapa hari kemudian muncul lagi video klarifikasi bahwa di Buasna ini tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh ketua KPU Pasim Masari. Yang kedua. Nah, ini yang ketiga kali lagi. Ya Eh, bahwa Ibu Hasna ini, wanita emas, mengaku diancam, ya diancam oleh eh, pihak Asim Asari buat membuat klarifikasi video itu. Nah, untuk selengkapnya, ini ada beritanya kawan, ya, ini ada saya ambil dari eh, Demokrasi News, ya. Nah, di sini judulnya, "Waduh, Hasna ini wanita emas, mengaku diancam Kasim Asari buat klarifikasi." nah itu ada video sebelumnya saya unggah kan ada di situ klarifikasi makanya saya bilang ini pembohong ini ibu ini kalau dia eh, ternyata ibu ini pembohong saya bilang begitu nah saya tulusuri terus ternyata ini ada lanjutan ceritanya kawan yang saya subukan tadi nah kronologinya adalah ini ada kronologinya coba saya bacakan ya Ketua Partai Republik Satu Hasnaini, Wanita Emas, buka suara terkait kronologi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasim Hasari. Nah, Hasnain, Ibu Hasnaini mengaku mendapat tekanan, ancaman, dan intimidasi selama proses pelaporan Hasim Hasari ke DKPP dan kepolisian atas dugaan polisian seksual dan pemerkosaan. Satu. Asna ini mengaku pelecehan seksual terjadi beberapa hari eh beberapa kali ya. Nah. Asna ini mengaku pada tanggal 6 Des eh, 6 November 2022 dia menandatangani surat kuasa khusus kepada Farhat Abbas untuk melaporkan Hasim Asari ke DKPP dan kepolisian. Dia mengatakan pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan Ketua KPU itu dilakukan beberapa kali. Pada tanggal 16 November 2022, Farad Abbas telah mengirim surat somasi 1 kepada Saudara Hasim Ashari untuk mengklarifikasi masalah dugaan pelecehan dan pemerkosaan terhadap saya untuk bertemu pengacara saya pada tanggal 21 November 2022 Pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, tapi tidak datang juga, kata Hasna ini dalam keterangan yang dibagikan oleh Farhat Abbas, Senin 26 Desember 2022. Yang kedua, ini sebut dapat banyak ancaman dari Hasim Ashari. Pihak ini mengaku telah mengirimkan surat somasi sebanyak tiga kali yakni pada tanggal 21 November dan 24 November 2022. Namun, Hasim Asari tak kunjung menjawab atau memberikan klarifikasi terkait dugaan pelecehan tersebut. Selama surat somasi dilayangkan, pengacara saya Hasim mengancam hukuman terhadap kasus saya akan diperberat, kata Hasna ini. Kemudian pada tanggal 21 November 2022, Hasna ini mengaku, menandatangani surat pencabutan kuasa khusus kepada Farat Abbas yang telah disiapkan pengacara Hasim Asari yakni brian Gautama dengan intimidasi. Pada hari itu juga pada tanggal 21 November 2022 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat saya mencabut surat kuasa khusus kepada Farhad Abbas dengan membuat surat pernyataan pembatalan surat Surat kuasa, ujarnya. Nah, yang ketiga, video klarifikasi khasnya ini dibuat atas intimidasi. Nah, ada intinya di sini ya. Khasnya ini juga mengatakan bahwa video klarifikasi yang berisikan dia meminta maaf atas kegaduhan kasusnya dibuat karena mendapat tekanan dan intimidasi dari pihak Kasim Asyari no dia mengatakan hasim dan kuasa hukumnya telah membuat surat pernyataan yang harus dia baca dalam video dan menandatangani surat pernyataan klarifikasi yang telah disiapkan. Hal itu terjadi pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Rutan Salim Cabang Kejaksaan Agung RI atas intimidasi, tekanan dan ancaman tersebut di atas hmm. saya dengan terpaksa membuat video dan menandatangani surat pernyataan klarifikasi tertanggal 18 November 2022 kepada saudara Hasim Asyari yang telah disiapkan oleh saudara Hasim Asyari dan saudara Brian Gautama serta teks yang harus dibacakan oleh saya untuk dibuat untuk dibuat video oleh HP saudara Brian Gautama jelasnya setelah video selesai dibuat, Saudara Barayang Gautama langsung mengirimkan kepada Saudara Hasim Asari. Dan pada saat pembuatan video dan penandatanganan surat pernyataan klarifikasi disaksikan, Saudara Erawati, Saudara Firdaus, dan Saudara Rusdi sambungnya. Dia kemudian dia kemudian menandatangani laporan ke DKPP dan memberikan kuasa kepada Farsad Abbas perihal. Melaporkan Hasim Asari atas pelanggaran kode etik. Pada tanggal 22 Desember 2022, saya membuat dan menandatangani laporan ke DKPP dan surat kuasa kepada Farad Abbas. Perihal, melaporkan Hasim Asari atas pelanggaran kode etik. Tuturnya. Nah, itu beritanya yang saya bacakan dari Demokrasi News. kawan. Wah. Ini ini semakin rumit ini kawan. Ini harus diusut betul. Yang video pertama yang viral punyanya uh, Ibu Hasna ini terkait. Yang pertama adalah pelecehan seksual. Dan yang kedua terkait uh, adanya desain Pilpres 2024 untuk uh, Pak Ganjar sebagai presiden dan Pak Erick sebagai wakil. Ada dua poin penting ini kawan. ya Ini harus tuntas ini. Kalau betul apa yang disampaikan Ibu di Hasna ini itu. Yang pertama adalah pelecehan seksual. Berarti Ketua KPU ini harus dicopot. Harus diperiksa. Nah yang kedua. Jika betul apa yang disampaikan Ibu di Hasna bahwa. Ketua KPU pernah mengomong tentang desain pemilu 2024 bahwa Ganjar sebagai presiden dan Eri sebagai presiden maka seluruh rakyat Indonesia harus meminta pertanggungjawaban. Karena ini masalah kepemimpinan, ini masalah demokrasi, ini masalah memilih pemimpin. Masalah pelecehan, pemerkosaan dan sebagainya itu masuk ke perhelat amoral. Kalau itu terbukti ya, kalau itu terbukti. Tapi kalau apa yang disampaikan Ibu Asna ini bohong, tidak terbukti, maka Ibu Asna ini harus dihukum lebih berat lagi. No. Tapi kalau benar? Berarti ketua KPU harus dicopot dan dihukum. Ini mengerikan kawan. Ya, masalah pelecehan, pemerkosaan, tapi kenapa baru dimunculkan sekarang? Kenapa tidak bisa? Kenapa Ibu Sena ini juga tidak melaporkannya saat diperkosa itu? Kita tidak tahu apakah itu memang betul diperkosa atau suka sama suka, mau sama, sama mau. Kita belum tahu kawan, tapi kalau ini masuk ke pengadilan, ini semua akan terbongkar. No Rakyat Indonesia harus mengawal kasus ini. Karena ini kasus ini berhubungan dengan masa depan, masih kepemimpinan bangsa kita, kawan. Bagaimana menurut sahabatku Indonesia? Baikkan hidupnya kawan.